Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunga swing Atau dengan nama latin Amar papulus Dengan genus Amar Dengan pahamili Araceae merupakan Apakah tumpuan yang masih tergolong Berkerabat dekat dengan bunga bangkai Dan talas-talasan Bunga ini Bukan lagi hujan yang tinggi Berkisar antara 1000-1500 mm per tahun dengan ketinggian tempat tumbuh antara 0-800 m dpl. bunga ini seolah mendapat surganya tersendiri di provinsi Bukulu salah satunya bunga ini tumbuh di lab kehutanan Universitas Bukulu bunga ini sering juga disebut dengan tanaman dui musim Bunga ini sejatinya mengalami fase vegetatif dan generatif yang tidak bersamaan Fase vegetatif terlihat sebagai tumbuhan dedaunan yang bercabang-cabang hingga terkadang tampak sebagai rumput sedangkan pada fase generatif terjadi di saat tumbuhan mulai berbunga. Bunga song ini biasanya diperbanyak dengan menggunakan umbi, dengan kondisi tanah yang gembur. Dan subur, pertumbuhan bunga selalu biasanya pun optimal. Apabila usapan arah dan air di sana kita berlebih, simpanan energi berupa tepung di umbi cukup, sudah cukup, maka proses pembungaan akan terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.